mau? rasmana deg degan tuh? deg degan mau potong tuh de, patah deh bambunya. Bambu tuh. tambah gede ya Allah Hai, hai, hai, hai, ya bisa ah aku untuk ujian kamu bisa di atas sana deg-degan tuh deg-degan kena ya Allah minyak agung